Wadidaw wadidaw Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan. Widi, Widi, di sini mainannya keren-keren sekali ya teman-teman. Yuk kita ambil satu persatu. Wow, mantul sekali teman-teman. Widi, Widi, lihat teman-teman, di sini ada tameng Kapten Amerika. Wow, mantul sekali ya teman-teman. Di sini berwarna merah putih biru dan di tengahnya ada bintangnya teman. teman oh, no. Wow mantul sekali. Yuk kita simpan ke kotak ajaib. Ih, mantul. Widih widih di sini ada topeng Iron Man teman-teman. Wow keren sekali ya teman-teman topeng Iron Man-nya ini kita simpan lagi. Widih widih di sini ada topeng Ultraman teman-teman. Wow, mantul sekali ya, teman-teman! Ini adalah Ultraman 3 ya. Kita simpan lagi. widih, widih. di sini ada Aquaman, teman-teman. Wow, mantul sekali ya, teman-teman! Aquaman ini dia berwarna emas, ya, teman-teman. Tangan dan kakinya berwarna hijau. Widih, mantul sekali! Wow, lihat, teman-teman, disini ada Thor. Wow, lucu sekali ya teman-teman Tor ini dia sedang membawa palu jadi lucu sekali ini dia juga bisa geleng-geleng ya kita simpan Widih Widih di sini ada Batman teman-teman Wow mantul sekali ya teman-teman Batman ini cibi-cibi kita simpan lagi Wih mantul sekali teman-teman Wow di sini ada topeng spider-man teman-teman Wow, oh, mantul sekali ya, berwarna merah. Widih widih, di sini ada topeng Bumblebee, teman-teman. So, wow, mantul sekali ya, teman-teman Bumblebee berwarna kuning. Widih widih, di sini ada topeng Ultraman lagi, teman-teman. Widi Widi di sini Ultramannya ada tanduknya ya teman-teman tanduknya ada dua mantul sekali. Widi Widi di sini ada cyborg teman-teman. Wow mantul sekali ya teman-teman cyborg ini manusia setengah robot mantul mantap betul. Widi Widi di sini ada palutors teman-teman. Wow, mantul sekali ya teman-teman. Palu tors ini dia sangat besar sekali. Wow, ini juga bisa dipukul-pukul. wow di sini ada. widi widih di sini ada Kapten Amerika, cibi-cibi teman-teman. Awesome <tuh> wow, lucu sekali ya teman-teman. Kapten Amerika ini mentul. widi widih di sini ada Tony Stark Iron Man teman-teman. <tuh> Widih, widih, lucu sekali ya, teman-teman. Tony Stark ini, dia ada kumisnya juga, teman-teman. Kita simpan, widih, widih, di sini ada Loki, teman-teman. Widih, lucu sekali ya, teman-teman. Loki ini, dia ada tanduknya ya, di sini sayapnya berwarna hijau, mantul, mantap betul. Widi-widi, di sini ada Spider-Man, teman-teman. Spider-Man, what did you do that for? We are on the same team. Wow, lucu sekali ya, teman-teman, man ini dia sedang mengeluarkan jaring. Nah, di sini ada jaringnya ya, berwarna putih. Kita simpan. Widi-widi, di sini ada Hulk berarmor, teman-teman. Wow, dia sedang marah ya, teman-teman membawa kapak dan palu. Widi-widi, di sini ada jambulnya juga berwarna merah. Kita simpan. Wow, di sini ada Thor, teman-teman. Oh, wow, lucu sekali ya. Thor ini rambutnya berwarna orange. Kita simpan. Widi-widi, di sini ada Deadpool. Story is Deadpool. Wow, mantul sekali Deadpool ini berwarna merah, membawa dua pedang teman-teman. Oh, no. Wow, mantul sekali. Wow, di sini ada flash Jadi lucu sekali ya teman-teman. flash -teman. ini si pelari cepat, lihat dia sedang berlari, teman-teman. Dia juga kepalanya bisa geleng-geleng teman-teman. lucu sekali. Kita simpan. Wow, di sini ada Iron Man berwarna biru Widih, mantul sekali ya teman-teman Iron Man-nya ini berwarna biru, mantul Widih, widih di sini ada mainan besar teman-teman Ini adalah Buster. Wow, mantul sekali ya teman-teman Buster ini di dalamnya ada Iron Man-nya teman-teman Wow, lihat. Kita simpan. Widi Widi, di sini ada penom teman-teman. Ah, <laughs> wow, mantul sekali ya teman-teman. Venom -teman. ini berwarna hitam. Dia lidahnya sangat panjang sekali. Widi, seram sekali ya. Widi Widi, di sini ada. Wow, di sini ada Black Panther. The frog, wow Frog, Spiderman. Wah, lucu sekali ya teman-teman Black Panthernya ini. Jadi, mantul. Wah, lihat teman-teman di sini ada Superman sedang marah. Wow, mantul sekali ya teman-teman. Dia membuat tombak ya Superman nya mantul sekali. Wow lihat teman-teman di sini ada superhero wanita. Ini adalah Wonder Woman. lucu sekali ya teman-teman Wonder woman ini, cantik sekali. Widih-widi, di sini ada topeng Bima, teman-teman. Wow, mantul sekali ya teman-teman topeng Bimanya ini berwarna biru. Kita simpan. Wow, di sini ada topeng Optimus Prime. <tuh> Widi, mantu sekali ya teman-teman berwarna merah. Kita simpan lagi. Widi Widi, lihat teman-teman di sini ada Topeng TORS. Wow, mantu sekali ya teman-teman Topeng torsnya ini berwarna abu-abu. Widi -abu. Widi, di sini ada Topeng Hulk teman-teman. Sorry. -teman. Widi. Topeng Hulk ini berwarna hijau ya teman-teman. Hijaunya sangat berkilau. Wow, mantul sekali. Mantap betul. widih Widi, di sini ada topeng Thanos teman-teman. Wow, topeng Thanos ini berwarna ungu. widih Widi, di sini yang terakhir ada. Wah, di sini ada topeng Superman teman-teman. di sini rambutnya berwarna hitam ya, teman-teman. Mantul sekali. Lihat hidungnya sangat mancung, teman-teman. Yuk, kita simpan ke kotak ajaib. Wadidaw wadidaw. Lihat, teman-teman, di sini kotak ajaibnya sudah penuh. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Waktunya sekarang kita bawa pulang kotak ajaibnya.